Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Ibu Diri Diri Lestari sekarang kita masuk pada pendalaman materi tema 2 udara bersih bagi kesehatan subtema 1 cara tubuh mengelola udara bersih ada pembelajaran ke 1 Pengertian kalimat tanya Kalimat tanya adalah kalimat yang diucapkan dengan tujuan agar mendapat jawaban. Jawaban dari kalimat ini bisa berupa informasi, pertanyaan, atau penjelasan. Ciri-ciri kalimatannya yang paling mudah kita kenali adalah diakhiri dengan tanda tanya. Biasanya, kalimat tanya menggunakan kata seperti Apa? Siapa? Dimana? Kapan? Mengapa? Atau bagaimana? Kalimat tanya biasanya Kalimat tanya yaitu kalimat tanya yang sering digunakan. Biasanya kalimat tanya ini menggunakan 5W 1H yaitu white, who, when, where, why, how. Dan selanjutnya, tentang mencari informasi penting dari teks atau dari video. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat atau menyimak video. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran pertama, yaitu tentang dayu dan ikan hias. Sini ibu akan membacakan teksnya. Silakan anak-anak sekalian mencermati. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya.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 Ikan-ikan itu selalu menelan air Dayu bertanya-tanya Apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Selanjutnya Ada peta pikiran atau mind map Dari bacaan yang ibu bacakan tadi Ada sebuah pertanyaan Yang pertama Siapa yang memelihara ikan hias? Iya, Dayu. Selanjutnya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ayo coba jawab anak-anak. Betul sekali. Ikan mas koki. Selanjutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Iya, di akuarium. Anak-anak menyimak bacaan dengan baik. Selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Betul sekali, setiap hari. Selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya satu minggu sekali Dan soal selanjutnya Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ya, Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu membuka dan menutup Setelah kalian mempelajari tentang dayu dan ikan hias, ya, selanjutnya di sini kalian akan mempelajari tentang cara kerja organ pernapasan hewan. Yang pertama, alat pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insan. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insan. Nah, di sini ada contohnya, seperti yang dijelaskan pada teks di atas. Yang nomor dua, alat pernapasan cacing tanah. Nah, cacing bernapas melalui kutikula. Yang nomor tiga, alat pernapasan kata "Amfibi" adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya adalah kata nah, "anak pintar". Pada saat masih berudu, kata bernapas dengan insang. Sedangkan sewasa, kata bernapas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, yang nomor empat, alat pernapasan reptil. Reptil adalah hewan melata. Contohnya adalah ular, kadal, cicak, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya yang nomor lima, alat pernapasan burung. Nah, pasti anak-anak sudah tahu apa alat pernapasan burung burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara burung berjumlah lima pasang yang terletak di pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Fungsi pundi-pundi udara Yang A. Melindungi tubuh dari cuaca dingin Yang B. Memperkeras suara burung Dan yang C. Membantu terbang pada burung yang berenang pada burung yang suka berenang Nomor 6 Alat pernapasan serangga. Serangga adalah hewan berkaki enam. Contoh serangga adalah belalang. Alat pernapasan belalang disebut trakea atau corong napas. Ini contoh.